Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid kelas semuanya, apa kabarnya? Bu guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, Bu guru akan menyampaikan sebuah cerita tentang seorang manusia yang sangat istimewa. Begitu istimewanya, nama beliau Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Beliau bernama Luqman Al-Hakim Luqman yang penuh dengan kebijaksanaan Beliau terkenal dengan nama Luqman Al-Hakim Karena terkenal begitu dalamnya ilmu pengetahuannya Dan juga kebijaksanaannya dalam segala sesuatu Nasihat-nasihat beliau juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Dalam surat Luqman dalam kesempatan kali ini, bu guru akan menyampaikan salah satu dari kisah Lukman al-Hakim, yaitu kisah Lukman al-Hakim beserta anaknya dan seekor keledai. Al kisah pada suatu hari, Lukman ingin mengajak anaknya berjalan-jalan berkeliling kota. Dengan mengendarai seekor keledai, Lukman naik di atas keledai. Dan anaknya berjalan mengikuti sambil berjalan kaki Nah mulailah ayah dan anak ini melakukan perjalanannya Tak berapa lama mereka berjalan Mereka bertemu dengan sekelompok orang Orang-orang ini berkata Lukman engkau ayah yang sangat tega Engkau naik di atas keledai Sedangkan anakmu kau suruh berjalan di bawahmu Begitu kata orang-orang Mendengar apa yang mereka katakan Lukman berkata kepada anaknya Nak apakah kau mendengar apa yang mereka katakan Ya ayah aku mendengarnya Jawab anaknya Kalau begitu engkau saja yang naik keledai nak Biar ayah yang jalan kaki Kata Lukman kepada anaknya Maka ganti Lukman yang turun Kemudian anaknya yang naik keledai dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka bertemu lagi dengan sekelompok orang. Orang ini pun memberikan pendapatnya kepada ayah dan anak ini. Anak zaman sekarang memang tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, tidak punya rasa belas kasih terhadap orang tuanya. Bagaimana seorang anak bisa enak enakan duduk di atas keledai, Sementara ayahnya disuruhnya berjalan kaki mengikutinya, begitu kata orang yang dilewatinya. Nah, mendengarkan hal itu, Lukman bertanya kepada anaknya lagi, "Kau mendengarnya, Nak? Ya, Ayah, aku mendengarnya." Kalau begitu, Nak, kita berdua saja yang naik keledai," kata Lukman kepada anaknya sambil naik ke atas punggung keledai, dan mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan sambil dua-duanya duduk di atas keledai karena keledai itu adalah hewan yang tidak terlalu besar dan dinaiki oleh dua orang ayah dan anak, Lukman dan anaknya tadi maka jalannya keledai menjadi sangat lambat terseok-seok kemudian ketika melewati sekelompok orang orang-orang ini pun berkomentar lagi bagaimana mereka berdua ini Seekor keledai dinaiki oleh dua orang Mengapa mereka tidak kasihan kepada keledai itu Keledainya kecil dan mereka berdua cukup besar Membawa beban seberat itu tentu keledai merasa lelah nah, Itu kata orang-orang yang mereka lewati Mendengarkan hal itu Lukman pun berkata kepada anaknya Nak kita turun saja Kita berdua jalan kaki Keledainya kita tuntun saja, kata Lukman kepada anaknya. Kemudian, jadilah ayah dan anak ini melanjutkan perjalanan dengan dua-duanya berjalan kaki, sedangkan keledainya dituntun saja. Tak lama setelah itu mereka berjalan, mereka berjumpa lagi dengan orang yang dilewati. Dan orang ini pun juga berkata, Bagaimana mereka bisa begitu bodoh? Mereka capek-capek berjalan kaki Sedangkan keledai yang seharusnya keledai itu menjadi hewan tunggangan Malah dituntun saja seperti seekor kambing Kata orang yang mereka lewati berikutnya Mendengarkan hal itu Lukman bertanya kepada anaknya Engkau mendengarnya nak apa yang mereka katakan? Ya ayah, aku mendengar apa yang mereka katakan dan aku sungguh bingung dengan semua orang ini. Mengapa dari awal dan sampai sekarang kita lakukan tidak ada yang benar. Semuanya salah. Yang benar itu mesti bagaimana ayah? Kemudian Lukman menjelaskan kepada anaknya. Anakku, sesungguhnya hari ini ayah ingin mengajarkan kepadamu. Bahwa apapun yang kita lakukan, itu kita tidak bisa Mendapatkan kerelaan, ataupun persetujuan, ataupun mendapatkan pembenaran dari semua orang, di antara mereka ada yang membenarkan, di antara mereka ada yang menganggapnya salah, karena setiap orang itu memiliki pemandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Karena itu, apabila kita melakukan suatu kebenaran dan di hadapan Allah itu benar. Dan kita tidak menzalimi hak-hak orang lain Maka kita tidak perlu merisaukan apa yang orang-orang katakan Karena itu hanya akan melemahkan hati dan iman kita Itulah anak-anakku semua Sebenarnya pada hari Lukman mengajak anaknya berjalan-jalan Sesungguhnya dia ingin mengajarkan kepada anaknya bahwa Apabila kita melakukan suatu kebaikan dan di hadapan Allah itu benar, maka janganlah ragu, janganlah kita merisaukan apa yang orang-orang bicarakan tentang kita. Karena mengikuti apa yang orang-orang bicarakan itu tidak akan pernah ada habisnya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang teguh iman, kuat keyakinan. Demikian yang buku sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.